Good morning, everyone. Good morning. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. <laughs> Good morning. Good morning. Jadi kita sekarang mau menuju ke air air terjun. Gerojogan iya. Namanya Grojogan, Pak. Gerojogan Gero Kira-kira dari sana itu berapa? Dari sini sekitar 2 km. 2 km. Jadi kita jalan jalan kaki, Pak ya. Biar ya, ya. olahraga. Kita jalan kaki, <laughs> di sini udaranya super fresh. Jadi kita sambil melihat sekitar pemandangan um. yang sangat hijau poly. Biasanya ya. ini sudah dikunjungi Pak, uh, air terjunnya itu sering banyak yang datang? Sering, kalau hari Sabtu minggu itu pasti. ramai ya? Iya, ya, Sama sore, ya. dari jam 3-an itu sudah, dari seluruh Bali Barat mungkin. Anak muda Pak banyak? Anak-anak muda. Ya. Jalannya juga sudah ini berbayar Pak kalau air terjunnya? Air terjunnya Gratis ya? ya. Gratis guys, biasanya Ayo, uh, weekend banyak anak muda yang bakal datang ke sini yang suka adventure, yang suka masuk ke alam So ini tempatnya cocok banget <laughs> Dia Sudah mulai lelah berjalan guys Lalu kita trekking, board watching Itu tadi -nya di situ. Oh, oh di tiang tadi ya sebelah kira -kira. Nanti endingnya di air terjun tadi Air terjun ya Kita minum kelapa muda di sana. Di sana? Di air terjun. Air terjunnya Wow, sound great guys. Hari ini kita bareng dengan Bapak dosen metode penelitian. Bapak <coughs> Rezeki, ada dosen Manjuan Mutu, Pak Putu Agung Sobawa, juga ada Pak Komang, ada Pak Putu. Jadi momennya jarang banget. se so, kita menikmati sekali hari ini, ikutin terus keseruan kita bareng CC Enjoy di Bali itu istilah. Mana judulnya? Luar biasa. Ini Pak Kobang. Bagaimana hari ini, Pak? Ya, yeah, sehat. Semangat. Iya, iya, iya. Yang netar abot terus, ditanam ini, Pak? Ya, untuk apa? Karena mangkol-mangkol itu. Iya. Hello. Hi. Ade. Hi. Ini khusus <laughs> cari boleh. Two hours later. You guys. Masih dalam, Masih dalam perjalanan menuju air terjun. Tadi kita bisa lihat ada apa sih e, pembuatan lembah itu? Ya budidaya. Budidaya lebah dibuatin rumah rumah. Kita di, tadi juga kita bisa lihat e, bapak Ibu. Ini, ini, ini pala. Ini pala ini. Oh. itu oh. Ini yang sering dipakai lawar. Ini merica. Pala. Pala. pala, di pala. Ini buahnya Ini belakang Ini buahnya yang kuning itu. Ya kuning toh Pak ya. Jadi merah dia nanti nanti jadi merah. Jadi dari merah ini. Jadi kalau sudah tua merah, baru dipetuk dah Kalau mau tahu rasanya boleh petik satu. cicipin yang udah benar supaya nanti like tahu. merica ya. Jangan ditelan. Bukan, lombok. Ini namanya lombok merambat ya kok ini. Coba apa namanya? Lombok subur. Yang tadi subur ini ini subur dia. Ini mudah sekali nanamnya kok kalau Orang bilang lada Jawa. Lada Jawa. Lada, lada Jawa, Jawa, Jawa katanya. Benar-benar benar. Benar lada. Iya. Benar-benar lada. Lada ya? Iya. Pendakian ke Beluk. Penurut. Itu yang. Kak, Pak Ini sudah kawasan. Oh. buat Sampai di situ, Pak Sampai di lokasi Sampai kemudian Ada yang bawa itu, nyan -nyan ada yang gua gak <laughs> Kayaknya yang bertengah kemampung Oh, di pohon itu digasung tuh kotak-kotak Madu ya? Di kawasan ini Jadi, gak tau teraturannya, boleh berkelu apa-apa Oh, oke Makanya nih, ini beres gitu, Pak, ya? Iya Kita di bawah tadi apa sih? Iya Kalau sempat itu Nah, namanya apa ya? lain Ya. Yeah. Guys, iya. Oh, Guys. naik di tinggi, jadi di sini tuh meskipun udah belum yang kayak banyak banget airnya bisa tempat mandi jadi kayak bentuk love ya. swimming pool alami ya guys di sini bagus banget bisa launching kita banget berhasil banget. naik ke atas sambil ngosel -ngosel. kita berhasil nyampe ke atas tapi kita berhasil melewati kita mau uh, satu step lagi ke atas Oh anginnya segar banget Kayaknya aku salah deh. <laughs> wow, Mantap. Pak Komang, masih semangat, Pak. Oh, <laughs> naik, Naik. Di sini bagus banget view-nya. Terima kasih, Pak. Sama cari lagi, Pak. Yuk, Pak. video yang di atas tadi, <susuk> apapun kegiatan nya limeneral <laughs> <di> limeneral <laughs> saya <suk> iklanin <suk> limeneral apapun kegiatan nya limeneral heeeey sedikit <suk> lagi sedikit lagi sedikit lagi gimana saudara buat kita sederhana semua saya keringat ini? Biasa ya, kayaknya biasa. 5000. Ouais. Eh. <conhecười> <actuar> kayak uh -huh. biar bisa naik uh -huh. ke atas, turun lagi. Uh -huh. ternyata kita berhasil juga guys, naik turun. berhasil dong. Bukit itu. Hi, hey. lucu <laughs> uh -huh. kali. Mamma Dia. Mamma Dia. Tadi, pertanyaan dulu. Sudah, ada pertanyaan? Aduh, ada pertanyaan? Orang, katanya tertarik ya dengan ininya? Entah lagi nanti, pak bikin ya, minta ke cuplikan video. Iya, cuplikan video untuk ini. Ini lumayan capek juga, jalan. I <laughs> Ya. Biasanya ini Nanti biar dia semakin... <san SPD> in sama Ini ini dekat Kan ini sebagai ini Ya. Ini tahun <rubbing> on <one internet>. <sukur> 81 oleh Oleh Gubernur Kepalu 81 ya